Kalau makanya sendiri berarti bukan bersama. Jadi, untungnya yang tadi yang sendiri cuma pemburu di sini semacam. <SILENCIO> <SILENCIO> ya pada kesempatan ini hubungannya <SILENCIO> di Udaya sudah pernah banti. Acara ya. secara formal itu akan diadakan di hari jam tiga sore di ruang training, eh di ruang, ruang makan, cara makan karyawan, ya, jadi nanti teman-teman boleh ikut kewajiban di sana. Nah, dengan kali ini, ya, cuma saya pribadi mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya, terima sudah banyak memberikan sepatu kepada kita sebagai orang tua dan tentunya kita bisa mendoakan saja kepada rumah Ke selalu sehat terus panjang umur yang sangka keluarga dan tentunya selalu dalam bagian dari saya sebagai nih atas Pak memberikan dalam acara bareng Terima kasih dari saya sebagai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini khusus buat oma ya oma ini ya, saya kenal buah ini itu dari heloxet pertama kali masuk kerja di kenal sama beliau heloxet lha nah, kemudian ketemu lagi di acer jadi berbarengan terus lah yang kita ini atas ini untuk kalau saya Setelah ini nanti kita jalin hubungan terakhir nanti kalau ada yang ada acara atau teman yang udah kita saya saya ini dan keluarga yang kalau saya dia yeah. Dua itu dari Biasanya yang gorengan Yang Yang juga tahu Saya gorengan kemudian mau kemana Yang mau kemana Oke, habis, ya habis buat teman-teman yang lain ya habisnya jadi mungkin bisa ditonton apa yang sudah dilakukan oleh yang sabar yang marah atau yang kesal yang kesal justru ada yang marah bukan telat ngomongnya satu ini yang buat hari kita jangan semuanya ya kita Hey, uh, ada lagi yang mau bicara? dia ngomong. Cukup. Ya. Biasanya kalau Kakaknya udah cukup. Kepi, ya. yang ngomong, Kalo gak, kepi, kepi, Kalau Kakak Sekarang eh mau untuk menyampaikan sesuatu. Amin. Ya. ngomong. Ya ngomong bisikin saya minta tolong untuk ngomong ke teman-teman terima kasih dan mohon maaf ya. bisikinya begitu nggak bisa jadi nanti ngomongnya satu itu satu ya satu persatu dari sini pijak ke sudah ada bakso, telang kenan ya kalau ada lagi di atas ya ibu ibu ini udah nggak bisa ngomong kayak ini ini tadi gitu beda sama saya ya kan kalau saya kan makan bisa ngomong bisa telang kenan bisa kira-kira itu ya nah, intinya malam ini Terima kasih semuanya Ya ya Sudah ditraktir Ya kan Jangan terus, jalan terus Ya Kalau salah pasti kita Ada salah ya Untuk ya, orang saya, saya dimakan Jangan sampai ada Tangis ya? Nah Dijaga itu aja ya Cukup ya yang, <SILENCIO> yang mau belum selesai silakan selesai ya kan. Yang mau nambah silakan ke kasir. Yang mau pulang hati-hati. gue dulu. dulu ya. Nanti. Makan apa, Pak? Nasi goreng. Nasi goreng. Bos pesen apa, Bos? cordon blue Cordon Blue. Coba lihat kayak apa sih. Ooh. Di BTR enggak ada, Bos. Oh, BTR. Banyak di BTR. Iya. <laughs> Jadi jangan pesen nasi goreng kalau di sini ya. Mau mau <laughs> jangan pesen nasi goreng. Dengerin <laughs> di rumah gua milih. <laughs> <laughs> Nyatek beda dulu ya. Ya. <laughs> capcai hey. Capcay mana mana? Oh, ini ya namanya capcai. capcai Capcai pakai nasi. Wah, wow, kenyang banget itu. Banget. Hey apa guys. Nyapa nih ini di makan apa sih, Pak? Ya itu mi mini, misalnya apa? Mi Rizky. Mi Rizky. Rizky. Dia pesen di sini. Eee. Oh, yang paling sibuk Lihatin tuh. Yang hmm. Biarin wan. Sambal guys. Sambal apa? <laughs> Biasa guys, bumbu duit. Doyan itu. Oh, ini busur yang namanya apa busur? Ini. Mentago, Mas, nyarinya di sini ada, Mas. Ada, ada. Mas searching. Foto mi goreng ini. Nasi goreng tempat telurnya. JK Jawa YouTube, eh JK Jawa Channel. Ya, tuh makan nasi goreng di rumah ada itu jauh-jauh banget deh. Mana makan nasi goreng naik bus wae lagi? Karena bulan naik kereta, bulan naik kereta. Ah. ini. Nasi goreng udah dingin. Pak Joko nih kan? Uma pesan apa Oma? Itu apa itu? di mana? ini. Wah, udah dihancurin pintingnya. Kan tahu giginya enggak ada. Tahu gitu. ini tahu giginya ada dan ini Diambil dagingnya ya. enak cukup enak saya belakangan omah eh, itu sekali suap ya. iya wih uh, sekali suap kok buset dah Bagi dua dikit banget Bentar belakangan Nah. Ini kayaknya meja yang paling penuh sini doang ini. Oh. lagi. Baru dapat 5 menit. Tapi udah dibayar kan? Kadar alfistan. cuma berdua, Buhel. Iya, dan berduanya tiga masih oh tiga banyak banget ya Adul tanggung. Berapa 10 menit? <San> dapat. Sudah <tuk> Oke okay, berasih, yang tegaknya Belum beda Ayo, Nanti pimpin, ya Ayo, ayo Nanti yang foto tapi suing <SILENCAN> <SILENCAN> dong? kameranya bilang, ada oh, yang saya Satu dua yang oke Satu dua Kalen kita Udah? selesai belum? balik ke sini Kita jaga, bisa tuh biar dapat, nggak boleh Banggal bang, mulu dia cuy <laughs>